Sejarah, okos orang bahala pernah dinyanyari ku. sarwiti eh, tahan sejarah. Asal ngadenge, besar witih. Engap, ya? udah. bahala pernah dicacaplah dicarekan. Siap datang dari kain. Ngaca goblok, tuh. Boga kaisir, satunya tanya ke kolot-kolot, <tuk> asal ngadanya ada yang corona sebelah korona <tuk> meweh, eta sejarah, nostalgia, kajenting, jadi Tadi inget inget, kan mengajinya? Alah. <tuk> sejarah, lah, ketika orang nyeritakan Isra erat, Udang pemikiran orang Mekah, masya Allah, ayatnya tadi dibaca. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه والسميع البصير Ka illahana nadimimtian kubahasatan ze subhanallahi eta teh hartina wallahu a'lamu bimuradih maha suci Allah nyaritakeun isra berangkat binal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sakiceup di masjidil aqsa naik ke sidratil muntaha sakicep turun daik di sidratil muntahaka masjidil aqsa ilia sakicep di masjidil aqsa balik daik ke masjidil haram sakicep masya Allah numatak dimimitianku subhanallah mahasuci Allah Orang dititah ngebersihkan gus Allah maca tanzih Subhanallah, lamun orang bisa ngebersihkan Allah. Lohiron wa batinan bahasa nama kesubhanallah batinah bersihkan Allah malam yali tualam Allah malat takhudhusi natualla te boga anak teu diandakeun jeung Allah mah pernah sare teu pernah Nundutan Ayeuna sieum Pak. Euh weh kerek Nundutan jadi adat. Bahkan keur harga nundutan. Faktor usia merenya, nya. Maha Suci Allah. Namun orangnya bisa bersihkan Gusti Allah Atau naon beda orang orangnya kangen nabi kangen nabi dihibrkan kugus ya Allah Orangnya bisa hiber Coba-coba mengaji Gerak macas Subhanallah Zohiron wabatidang Kukula, kuabdi, kurang kabehan, kurang taekun kalau huruf masjid tidak kita luncak, hiber siap Mual kebel tinggal sebuah nama. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Iberken ke orang. Masya Allah. Tehnya. Nematak nah. Imam Jalaludin Rumi nyarita. Ya insan. Wahai manusia. Menghajar urangga menghijau anjang dina kitab nasihat digital menang. Anjan adalah manusia, anunya kutukin kasetan. Kamu adalah bersekutu dengan setan dalam dirimu, dan kamu adalah bersekutu dengan malaikat dalam dirimu. Maka di diri orang tak ia dua persekutuan hiji persekutu jeng setan, kedua bersekutu jeng malaikat. Maka cek imam jalaluddin rumi tinggalkanlah watak setanmu di belakang. Ketika engkau bisa meletakkan watak setan, engkau akan terbang melebihi malaikat. Be atau bahasa wali Allah. Lamun urang bisa meletakkan watak kesehatan urang. Urang berarti bersekutu jeng malaikat. Lamun urang bersekutu jeng malaikat kos Kanjeng nabi. Kang nabi didatangkan malaikat Jibril. Kemudian dioperasi. Terus dibersihkan. Biar lah hikmah jeng saja banget. Terus diberi kendaraan buruk. Gangkat jeng malaikat. Nah, etap malaikat Jibril. Senajan haji pendik kules seratus persen, insya Allah kebel di bakal Kedatangan tangan malaikat. <tuk> <tuk> Gak lain jibril, israel, <tuk> <tuk> rada rada pantas lagi itu. <tuk> Raja Mahkam Muslimin wal Muslimat rahimakumullah dengan bahasa Subhanallah di mana Subhanallah Maha Suci Allah bersihkan kurang gera Gusti Allah di benak hati orang Maha Suci Allah, lamun orang bisa ngabersihkan Gusti Allah seutuhnya Sarua orangnya bakal babat turanteng malaikat. Ulah kaget, Namun orang mangihan bahwa murid abu ya cidahu kepanggih dengan mama cidahu abu ya cidahu di betul. Ulah kaget, Namun Syekh Mansuruddin di Mekah lewat sumur zam-zam muncul di Banten. Ulah kaget, Namun Syekh Abdul Karim, Guru Syekh Hasnawi cari Di Mekah, Syekh Icep, Yang namaka cari ingin namun lain babaturan jeng malaikat malah bisa ulat garansi ema babaturan jeng juri bareng jeng jatuh Seruan. lah inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah letakkan watak setanmu di belakang Engkau akan bisa terbang melebihi malaikat atau bersama malaikat. Ulang ditita bertasbih. Ternyata Horenganan urang orang kahijam sehingga terbisa maca tasbih. Al Quran Jelas jelaskan lain dari manusia nomacat tasbih. Tu <ismaat> illa illa Maca samawati tujuh lapis langit wal ardu tujuh lapis bumi Waman langit dan bumi Wa min syaiil awahi perkara illaiy kecuali maca tasbih ka Gusti Allah berarti 7 lapis bumi 7 lapis langit ngomong kabeh bertasbih kadeleuna ku urang teh eta batu kadeleuna orang urang teh pae eta taneuh kadeleuna ku urang teh boga roh eta benda-benda mati. Ternyata Al-Qur'an ngejelaskan bahasa Gusti Allah kan berarti nu bogana maca tasbih kayu Batu teh maca tasbih, taneuh teh maca tasbih, kayu teh maca tasbih. Kabéh maca tasbih kulaun ari si ieu. <tik> <tik> malain tasbih, jualan tasbih. Tuh. Masya Allah Karim quran Hai macet ulah kaget lemun kangjeng harita damang. kemudian ayam malaikat Jibril sumping Ka Kajeng Hai kalsan didnya teh ayaah korma Korma kurma ku malaikat jibril Ka Kanjeng korma dicepengku kangjeng Orma tersebut kaku pintas Tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walallahu akbar. Diturang kukang jeng sapasih, sapasih ini pasih kankah silina Abu Bakar sedih. Abu Bakar nyepang etak masih kainah kaku pintas Tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walallahu akbar. Beres di Sidaubakar Sidi, kalau dia lewat di Cepang, kau Sida Anas, teka deh nggak tas deh. Hmm, Cek Anas, Kanjeng masih Nasdeh, ya korona. Di Sidaubakar masih Nasdeh, tapi di kaulah nanti Nasdeh. Hmm, berarti jauh amat, tangkat pula jenis Sidaubakar Sidi. Tuh, batu. Kanjengnya peng batu, begitu dia Cepang. Kakou pinggul saya Subhanallah alhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar cepengin kasirinah Hasan masih kaya Subhanallah alhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar kasirinah Hasan cepengku sahabatmu saja temat tasbih nu mantak tadi Haji Peli datang ke imah itu nggak ada haran segala Dukuh segala galanya datang ke dia, beak sapiring piring Tengah denghe tasbeh lah meren Galaamun ngadenghe, mamisah lah dukuh tasbeh Pada tu pinteran siya juga ngain <laughs> Aduh Nah iya. bentuk jelma belontek koski <laughs> Tengah denghe Tasbeh lah, tengah denghe Di tasbeh lain tasbeh etak tusabbihu lawa samawa tusabbahu al-ardhu dengan tasbihna bumi dengan tasbihna langit dengan tasbihna antara langit jeung bumi Kupara para aulia-aulia Allah ulah ku kanjeung ulah ku sina Abu Bakar ulah ku Khalifah Rashidun cacak-cacak Kuseh Syekh Astawi cariin tasbihna ka dewek Cacak-cacak kusabul karib tasbihna benda-benda kadin Mentak Bumi tengomong Seh Dia kemana Oh reka Mekah Kulana atau gak geser Atau anjeh Anu ditiupkan kuang Cukerah Lamun eta ayat wa imshayin illa yusabihu dihamdi. Allah oh, hidup perkara. Kecuali majat tasbeh ka angin-angin, majat tasbeh. Orang makwari terpaham kah bahasa angin. Aikangin Nabi Sulaiman makan ngobrol dengan angin. Orang mak terpaham kapan kau nabahasa bahasa hewan. Kangin Nabi Sulaiman mengobrol dengan manu dengan monyet. Tuh kan? Siapa sok asal bener aeh? Atuh itu monyet kiraja anak. Atuh lo mau ditonggengin mau bayar buntutan. Bahasa, paham. Kajing Nabi Sulaiman alaihissalam. Etamagis jelas tema hiji nabi, hiji rasul, hiji raja. Numual ayat tanding gak datang kaki kiamat Atuh kangjeng Nabi Urang meluhi petas segala rupa salam kakangjeng ngobrol dengan kangjeng ontang ka ngobrol mau ngobrol domba ngobrol batu batu salam kakangjeng Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Masya Allah batu bayi uluk salam kunawan urang esnya jasa salah ngebaget jasa iya urang guru <tuh. tuh>. buga salam kakangjeng Masya Allah karim nah ialah diawali ayat subhanallah di asroh di baca tasbih berani lo sering maju tasbih bedak awak haram pak ulah lomba-lomba sepeting 10 ribu ya Allah siapa ini berani 10 ribu teh kira-kira kita -kira, te gendang ngira-ngira Ya Allah, lo ayo lobatting masa 1000, 1000. 100. Bakalna maca macai membodok. <laughs> Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil al aliyil azim. Wiridan dan dzan syabdul qadir al jaylali kudis sir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wiri dan anak orang bacakan eta lisan orang maca kalbu orang ngeberasakan amala ya lirik tina perkara anu ntil layakkan budi Allah budi Allah maha sempurna umat nageh sempurna dada mela nageh sebab timbul tinumbah sempurna nyamperakan umatnya kekayaan model koski aneka ragam nu jangkung nu penek nu putih nu hidin, nu mansung nu penek. untuk melengkapi kesempurnaan gusti allah di sehat di bere green di bere susah untuk melengkapi kemahasempurnaan sempurnaan allah di tenang diberi bere kuari usum corona untuk menyatakan melengkapi Keluh sempurnaan Allah. Hanya wali-wali Allah, anu tenang, kabeh menang ti Allah ulah Menang Allah kabeh. Apakah memeh corona ambalaya? Nuperang di Irak, nupae di Gurubu global. Anu perang di aman anu modar di di ambalaya. Udah orang jadi riwe Urusan pemerintah tugasnya anak. Untuk mengamankan Untuk menentramkan Tanggung jawab Sebabnya adalah roin. Kulukum roin Sakabehna adalah Roin Pengangun Ini sejana tanggung jawab Bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat Bagi orang yang biasa bahas Ulari wali urang diri Ulari wali Kuperkaran nuncan karuhan ulah nggak tunggu nggak mau main mau